semuanya saya nge ya go langsung aja ke bus simulator indonesia oke ini, ini dulu di sini, ya Kita langsung aja ke tour mode nah, sesuai judul nah ini dia family gathering tuh Teleng Ria Beach dari Yogyakarta hadiahnya 31.000 go oke Besti, ini kenapa keriting lemas macam kelapa mati nih? Kita kasih, cemariaga! <tuk> Ada wa lewat guys, jadi <gif> <Yang> buka repasi. <gif> Oh, ini kita Begini aja nyalain lampu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, <laughs> lewat aja tuh pembatas Tuh, kan? kita tahu di jalan sebelah kanan lega. Kenapa lewat sini gitu? Tong mengendarinya nu banget. <laughs> eh. Seperti lubang banget tahu. sempit. Nah, <laughs> Dor. Ah, gara-gara men TikTok saya jadi. Dor. <laughs> Dengar karena ingin tahu TikTok saya sama namanya kok, cuman disingkat aja. Om-om, oh. semua gim apa itu pasti ya sama. Adit titik titik Kecuali itu cuma panjang banget namanya. <guluh> Orang mau bikin channel lu nama sendiri nama sendiri, <laughs> Ke belok kiri terminal Shhh. di kuning, eh sebelok okay. kiri lagi, oke okay, ini masih kotak, jalan ini masih luas-luas, oke okay. hijau, go kelok sini, apa lagi kameranya? Oke. Gimana punya? Oh, oh, oh, oh, oh, mereka itu mereka. Suduh. Bangun jiwo residen. Up. Tadul, boy. Tadul, boy masuk saya, up Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay. Yuk Bismillahirrahmanirrahim oh. lagi Pak, ini betul aja pak? Hai, aku tidak ori boy. api ini aku bingung. ini tidak bisa sendirian? Rabah, kabar sendirian. Arahnya ke ketabrak Ken, kita baru banyak lagi. Sepi juga, sih. Terus Terus sorry boy. ya, <lain> <tuh> uh. bantu Bantu. <gulah> bantu. ada beskipetan rambu ini, kita kipet di tanah kiri aduh lah oi oh kalau ngikutin lintas guys rasi video ya ini youtuber kan ini gini Sebelumnya Dia sebelah-sebelah hmm, Wih, kayak. Kalau yang versi Ada yang ini Truk Euro Truk simulator Tiga ya? Tapi bus. ini tuh ini Ini truk Jalannya, aduh, macet ini sih Jalannya nggak putus-putus guys ya Jadi dilarang saling saling tinggalin Kalau terus putus boleh kita bos, bos Bosku, bosku, macet Bos gara siapa? ini ada besi biru ini Sorry bos macet kan, gor. pulang masih macet nih, masih macet pulang lagi. nih, wah, nanti kan, lalu gelap. so saya kalau jalan sekitar kayak gini nih, lalu gelap. Udah noob pede banget ngeliatin gini-ginian <laughs> Suara gitu ya Juntung hingga aja uh. Mana saya bukan konten game <laughs> tapi Tapi ya, Ini bagus untuk dikontenkan ya Karena masa ini Indonesia banget Jadi, Belum pernah ke tempat Tempat wisata Indonesia di ini kan ditampilkan tuh, pertama Jawa dan Sumatera, anak Kalimantan dan yang lainnya belum masuk. Jawa, Sumatera, Bali, Sumatera, Madura sebelah kanan. mundur mundur mundur ya rojo lurus hmm, merah ini sorry sorry maaf nah, kita saja. jelas dikasih <tuh> kau tetap lembab. kenapa sih kang? hehe. saja. Oh, wow, on ini guys. Udah delman lewat, guys. Kedengar enggak ke game? driver Biasa kita keliling-keliling dulu sini Semangat laju Kita... apa resortnya? Hotel kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita, kita. Yang ngeri Biasa guys lihat Garis pembatas berbondong Masih airnya Wow Kalau tambah ada kapal-kapal keren ini Kemudian eh, Developernya Menambah fitur-fiturnya fitur -fiturnya. Bisa berenang Karakternya Masih kapal Kalau game Bos tapi Kalau Karakter yang bisa Melakukan lain Kan seru Cuman bisa loncat Sama joget aja sih Kurang ya seputul bisa duduk ya, di kursi-kursi itu oh, mantap sih. Nah, ria ya. ini seperti ini ternyata. Ya. Mantep, saya sih belum pernah ke sini gitu. aduh akibat game ini ya gara-gara game ini saya jadi tahu tuh tempat-tempat wisata -tempat di luar Jawa Barat tuh, ya. oh Jawa Barat ibu, sudah paham lah Jawa Barat ya. Oke, okay. ya, sudah cukup ya kita balik lagi aja. Bersepedanya apa nih M ya? em batik. Plat, M. plat M, Jawa Tengah kah? Saya belum tahu. Ini platnya E ya. Ayo, daerah mana plat E ya? Nah, lihat kan plat E. Tahu daerah mana plat E? Saya akan tulis di kolom komentar. Oke.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 Oh, apa saja ya Masuk, celele dan sebagainya. <laughs> Sipun. Ini soto. nih ya yang nah, nah, tadi macet nih. ini di sini sih bos ini di sini bos aduh ini, ini, bos raya loh oke habis iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, Hanya tikungan tajam, guys, ya. Kagok sih kalau mode kayak gini. mudah tadi jalannya macet udah nggak macet ya penyakit aja menggunakan satu lambat. Dorong ini nanti. Oke. Okay. Bestie, uh. ini kenapa recreating lemas macam kelapa mati nih? Kita kasih J4 Yoga. Losser. sebelum kasih atas lagi. Yes. kalau nonton iklan kita dapatnya enam puluh dua ribu dua puluh Oke sekian terima kasih sudah menonton Dan ya. jangan, -jangan belati kalau saya balik nabrak karena ya. ini konten hiburan loh hehehe. Ya. Gue harus Pak. Salam Akaif adik Karin Fajri. Bye.